Dan mahkamah internasi di internasional sampai dengan maklus umum PBB Lawan bangsa-bangsa di sini Antonio, supaya disampaikan surat ini. Tolong pak, tapi kalau berhubungan komunikasi tentang rakyat dan apa fasilitas masyarakat, pak Pioneer boleh jalan, bebas. Okay. Yeah. Tidak, well. tidak menyapu apa apa. Nah, pakai saya juga sudah jelas, awasi keamanan. Saya sudah berputar daerah di sini okay. dan saya dengan... sarat keamanan sama-sama yang penting pak tolong antar saya punya surat ini kepada yang negara-negara yang terkait okay. di mata dunia internasional Coba pilot bisa berkomunikasi dengan dia bisa berhubungan dengan layani masyarakat boleh beban ya okay. yeah, begitu pak terima kasih dan okay. selamat terima kasih antar ya. saya suratnya oke oke terima kasih Nah itulah tadi kawan. Ya terkait ada video yang dimana di video itu dikatakan bahwa TPMPB ya titipkan surat untuk PBB melalui pilot susi air. Nah ini beredar di TikTok ini kawan ya. Baik di sini kita bahas sedikit terkait uh, masalah di Papua. Nah beberapa hari ini kita dihebohkan, ya berita berita terkait di Papua ada yang hoax, ada yang asli, ya. Nah, peristiwa apapun ini terus memakan korban dan berguguran Nah jika kita lihat tadi, ya ada seseorang apakah benar itu titipan surat dari TNPB atau KSD, Khusus IR. Ini seharusnya pemerintah bisa lacak ini Seharusnya pemerintah bisa meracak Isi surat itu kemana tujuannya Apalagi pilot videonya Apakah benar itu TMPB atau bukan Terus kemana dia mengirim surat ke luar negeri itu Kalau ini betul-betul ya, Bahwa TMPP bisa komunikasi dengan luar negeri mengirimin surat. Berarti ini harus dicek betul ini pilot-pilotnya SUSI AIR ini. Jangan sampai, ini ya, jangan sampai. ya Ini bukan menudu ya, tapi jangan sampai pilot SUSI AIR ini dimanfaatkan oleh KST untuk memperlancar surat-menyurat mereka ke luar negeri. Artinya secara tidak langsung pilot ini memperlancar gerakan gerakan daripada separatis pemberontak di Papua. Ya kan? Kalau itu surat, makanya saya dicekkan, Ini borodar di borodar di media sosial itu yang katanya di situ adalah nah ini TMPB TPM tpm titipkan surat untuk PBB melalui pilih air Itu judulnya. Maka ini harus di cross-check. Apakah benar? Informasi yang seperti itu. Eh, harapan saya. Mudah-mudahan. Narasi di video itu tidak benar. Atau ada yang bisa memahang kalimatnya daripada pembicaraan kedua tadi? Dan apa yang dititik? Ya, karena kalau surat menyurat sampai luar negeri ini berhasil, mereka lakukan itu artinya ya TPMPB ini atau KST ini dipasilitasi. <tuh> kalau bisa dicek semua pesawat-pesawat yang masuk di daerah-daerah pegunungan, -daerah apa saja yang dibawa dan sebagainya, jangan sampai lengah. Kita tidak tahu isinya apa kan. Nanti mereka ada yang bawa senjata. Makanya ini harus dicek budar. Ya harapan saya sekali lagi. Mudah-mudahan. Pembicaraan kedua orang tadi itu. bule sama orang Papua tadi itu. Bukan. ya Bukan surat. Yang dikirim ke PBB atau ke luar negeri. Mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan itu pernyataan lain. Dan mudah-mudahan. Narasi atau tulisan yang ada di video tadi itu salah ya ini ya, mudah-mudahan orang yang menulis ini yang TMPB titipkan surat untuk ppb melalui pilot share ini salah mudah-mudahan salah kawan dan ini harus segera diklarifikasi oleh pihak air. sebenarnya isi plastik itu apa Ya dan siapa yang berbicara itu bersama dengan pilot itu Nah, ini nih ini plastik ini apa isinya apakah benar surat untuk PBB atau mungkin yang lain ini harus ada klarifikasi ya harus ada klarifikasi karena kalau tulisan di video itu benar berarti air ya pilotnya terlibat ya ikut terlibat memperlancar kegiatan-kegiatan DMPB dan nah, ini tidak diperbolehkan ya Jadi itu himbauan kami ya, dari pihak susi agar segera mengklarifikasi ini, informasi seperti ini. Apakah benar pilot susi ini dititipi surat untuk PBB? Kalau menurut saya mudah-mudahan ini salah, mudah-mudahan ini tidak benar. Ya, mudah-mudahan uh, itu bukan untuk surat ke PBB. Ya. Termasuk sekarang ini penculikan yang, yang diambil, yang ditahan oleh, yang ditahan oleh eh, KST. Masih ada pilot yang ditahan oleh KS, KST. Apa maunya mereka? Apakah ini adalah sandiwara atau skenario atau betul-betul memang diculik? Diambil, kenapa nggak dari dulu? Jadi semua harus kerja sama kawan. Jadi sekali lagi terkait video yang beredar ini harus dicek, harus ada klarifikasi dari pihak Sushir. Ya, harapan saya tidak ada ya, ya tidak ada pilot Sushir yang terlibat dalam hal yang begini. Mudah-mudahan tidak ada. Ya harapan kita begitu. Jangan berikan jalan, jangan berikan peluang kepada KST untuk bergerak, karena mereka ini pembunuh negara. Dan kita doakan semoga pilot yang ditahan ya pilot CC Air yang ditahan oleh KST mudah-mudahan bisa segera ditemukan dan diselamatkan oleh perintah kita ya lewat Satgas TNI maupun Polri. mudah-mudahan segera ya bisa didapat. Ya. Dan mudah-mudahan informasi di video ini tidak benar terkait tulisan yang ada di videonya. Ya karena sekarang ini banyak video-video yang menjual fitnah hoax, ya. Makanya, saya tanyakan langsung di sini, ya. suci Air harus segera klarifikasi terkait isi video ini dengan tulisannya yang disebarkan oleh orang, seseorang di TikTok. Ah, baik, videonya kawan.